Baik, setelah sebelumnya saya membahas satu teks yang muncul pada tes P3K yaitu tentang Arundel Castle pada video ini saya akan juga membahas salah satu teks yang muncul pada tes P3K yaitu tentang COVID-19 atau COVID-19 vaksin mudah-mudahan pembahasan soal pada video ini bisa membantu kamu untuk lolos ya. kita mulai saja Baik, kita akan membahas uh, salah satu teks yang berkaitan dengan COVID-19 atau COVID-19 vaksin kita masuk ke passage sebelumnya di video sebelumnya kita sudah membahas kasus 1 tentang Elmer Castle dan seperti biasa memang teks-teks pada teks seperti itu lumayan panjang dan terdiri dari beberapa paragraf jangan khawatir kita akan belajar cara menjawab soal-soal tersebut dengan beberapa strategi menjawab soal ya. Oke, kita mulai dari nomor 12. Untuk nomor 12 ini kata kuncinya adalah mainly discuss. Jadi kalau kita menemukan soal-soal dengan kata-kata kunci pada redaksi soalnya, seperti mainly discuss, atau main idea, atau topik atau subject, primary concern, uh, primary discusses, Primarily atau mainly discuss sama saja. Discuss lalu ada title maka yang kamu sedang hadapi ini adalah soal main idea atau soal pokok pikiran. Waktu itu kita juga bahas bahwa cara menjawab soal ini adalah dengan membaca kalimat pertama di tiap paragraf. Nah, coba kita lihat kalimat pertama di tiap paragraf ya di teks ini. Uh, yang dibicarakan pada hakikatnya adalah tentang bagaimana negara-negara Asia ini memperketat pembatasan seperti itu karena adanya vaksin, maaf, karena ada karena adanya coronavirus atau varian coronavirus yang lebih resistennya atau yang lebih tahan terhadap vaksin seperti itu. Nah, kita seperti biasa melihat benang merah antar kalimat pertama tersebut. Kalimat pertama part kedua, katanya, di, masih dibicarakan tentang varian tersebut, ya varian baru tersebut, di mana uh, Britania Raya itu katanya band flights. Jadi mereka itu menghentikan penerbangan dari South Africa. Jadi memang uh, masih berkaitan tentang uh, bagaimana mengontrol ya atau membatasi kemungkinan masuknya varian corona virus yang baru ini kalau kita lihat benang merahnya di setiap kalimat pertama paragraf 1 dan 2 ini um, berkutat tentang restriction dan tentang variant di sini pun ada variant dan band flights ini adalah salah satu bentuk restrictionnya seperti itu baik masuk ke paragraf ketiga Asian countries have far better than those in other regions in containing the pandemic, katanya. Containing di sini dalam menanggulangi atau membatasi, ya, yeah. dan kata "containing" ini juga didukung dengan kata-kata lagi yang maknanya sama, yaitu strict preventive measures atau tindakan-tindakan preventif yang lebih apa? yang lebih ketat, ya, yeah. uh, rigorous testing and strict border control. Jadi, benar-benarnya tetap sama itu bagaimana cara membatasi varian virus yang baru ini ya dan itu adalah uh, benang merah dari kalimat pertama di tiap paragraf ini ya jadi kalau kita lihat pilihan jawabannya COVID-19 new variants vaccine in Asian countries Asian countries tighten COVID-19 measures new health protocols in Asian countries mortality rates in Asian countries itu jawaban yang paling tepat adalah C, karena ke semua kalimat pertama tadi, pada hakikatnya atau benang merahnya, itu membicarakan tentang cara-cara membatasi uh, COVID-19 atau varian COVID-19 yang baru seperti itu yang dilakukan oleh Asian countries. Jadi, "tighten" di sini artinya memperketat. Measures ini adalah tindakan-tindakan sebenarnya, jadi tindakan-tindakan memperketat. Um, masuknya COVID-19 seperti itu. Sedangkan pilihan jawaban yang lainnya COVID-19 new variants atau varian baru COVID-19 itu hanya membicarakan tentang uh, COVID-19 atau varian COVID-19 yang barunya saja, gitu. tidak menjelaskan tentang apa sih yang dilakukan untuk uh, terhadap varian baru tersebut, tidak dijelaskan tentang itu. Kalau yang B vaccines in Asian countries justru di atas tadi yang dibicarakan tidak hanya vaksin saja ya dibicarakan tentang beberapa cara yang dilakukan oleh tiap uh, negara tersebut katanya ada strict preventive measures rigorous, uh, rigorous testing strict border controls lalu di sini juga ada banned flights ya. lalu di atas juga ada ya, border controls dan lain sebagainya. Jadi inilah beberapa hal yang dilakukan untuk memperketat uh, masuknya uh, varian COVID-19 yang baru seperti itu. Jadi yang B itu uh, tidak mewakili pernyataan kalimat pertama tiap paragraf tadi. Sebenarnya New Health Protocols, juga, Ini hanya salah satu saja dari beberapa hal yang dilakukan tadi. Ya. Dan E itu tidak berhubungan sama sekali. Jadi jawabannya C. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Untuk soal nomor 13 ini, ini adalah soal, jenis soal stated detail question, karena kata kuncinya according to. Jadi, kalau kita menemukan kata-kata seperti according to, stated, indicates, mentions, atau true, pada soalnya ya, sebagai kata atau frasa Dari bagian redaksi soalnya Maka ini disebut uh, Stated interpretation. Cara menjawabnya adalah Kita coba lihat dulu Apa yang ditanyakan di soalnya Yang ditanyakan adalah Kenapa Singapura dan India Memiliki uh, kontrol perbatasan Yang lebih ketat Seperti itu kan Berarti kata-kata yang perlu kita cari itu adalah Singapura dan India Lalu striker border control Itu perlu kita dalam uh, teksnya ya nah, ini bisa kita temukan di baris ke-2 di sini kita bisa lihat ada pernyataan ini ya um, with Singapore and India announcing stricter border controls and more rigorous COVID-19 testing on Friday Nah untuk menjawab soal ini yang bisa kita lakukan adalah membaca kalimat sekelilingnya, bisa kalimat setelahnya, atau sebelumnya. Nah, pertama kita lihat kalimat sebelum dari pernyataan yang saya highlight di ini ya. Di kalimat sebelumnya itu ada penjelasan uh, Asian countries rush to tighten restrictions setelah jadi negara-negara di Asia itu katanya memperketat uh, pembatasan setelah atau karena a new and possibly vaksin-resistant coronavirus variant was detected in South Africa. Jadi alasan itu karena ya ada varian coronavirus yang lebih uh, kuat atau resi resistance terhadap vaksin yang ditemukan di South Africa. Dan ini menyebabkan Singapore dan India menerapkan kontrol perbatasan yang lebih ketat. Gitu kan. Jadi jawabannya itu itu sebenarnya. Ini kalimat yang saya garis bawahi merah ini, itu jawabannya sebenarnya. Ya, karena ada coronavirus atau varian coronavirus yang lebih resisten terhadap vaksin. Kita coba lihat jawabannya. Ini jawabannya A. Karena A, A itu artinya, karena munculnya, emergency munculnya, varian coronavirus yang baru ya. Nah, ini maknanya sama dengan yang tadi kita temukan di atas, di teksnya ya sedangkan pilihan jawaban yang lainnya tidak maknanya tidak sama dengan uh, kalimat tadi yang kita bahas tadi yang B itu tentang bertambahnya jumlah korban dari corona virus yang C itu karena vaksin baru ditemukan yang D karena memiliki peraturan yang berbeda ya antara Singapura dan India dan yang I karena terdapat lebih banyak kematian jadi yang paling mendekati dengan makna yang makna kalimat yang tadi kita bahas itu yang A Ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Nomor 14 ini sama dengan um, soal nomor 13 Karena kata kuncinya itu stated Berarti cara menjawabnya pun juga sama ya Stated itu salah satu kun, kata kunci Atau ciri-ciri soal yang dinamakan stated detail questions Nah temukan dulu apa sih yang ditanyakan? Ditanyakan tentang impact of the new variant. katanya. berarti kan kita harus menemukan kata-kata yang maknanya sama dengan impact dan kata-kata um, yang sama dengan new variant seperti itu. Jadi dampak yang disebabkan oleh varian um, baru ini, varian baru ini. Oke, okay. kita coba lihat di teksnya. nah di sini um, kita bisa melihat adanya pernyataan tentang varian ya. saya garis bawahi merah dulu scientists are still finding out more about the new variant katanya. lalu kalau kita lihat ke bawah kita perlu lihat dampak yang di yang terjadi karena varian baru ini katanya di sini ada pernyataan plummeted financial markets on Friday karena cara menjawab soal ini kan selain melihat atau membaca kalimat sebelumnya lihat juga kalimat setelahnya jadi itu kenapa saya garis bawahi kalimat setelah kata new variant atau fras new variant ini ya the plummeted financial markets on Fridays katanya with stocks in Asia sharp suffering their sharpest drop in three months and oil plunging more than 3% ya dampaknya itu dampaknya itu adalah si bursa saham ya atau saham di Asia itu menderita ya uh, jadi turun terdampak lalu nah coba kita lihat pilihan jawabannya mana yang mendekati dengan makna tersebut uh, dan jawabannya B karena B itu artinya uh, kerugian atau kerusakan di bursa saham Asia seperti itu kan kalau kita lihat di atas di teks tadi memang yang dititik beratkan itu adalah pada globaled financial markets ya. Jadi uh, pasar modal ya yang jatuh dengan saham-saham di di Asia ini menderita menderita penurunan yang sangat tajam seperti itu. Jadi kenapa jawabannya B? Karena maknanya sama dengan kalimat tadi, ya, kerusakan atau kerugian di uh, pasar saham atau bursa saham uh, Asia. Sedangkan yang A, protokol kesehatan yang lebih ketat tidak masuk ke dalam uh, maknanya tidak sama dengan penjelasan tadi. Yang C, munculnya herd emotive tidak, tidak berhubungan. Yang D, stronger law regulation peraturan hukum, atau regulasi hukum yang lebih kuat. E, meningkatnya ekonomi. Jadi yang maknanya paling dekat adalah yang B. Oke, okay, lanjut ke soal nomor 15. Soal nomor 15 ini adalah soal yang paling sulit ya. Kenapa? Karena kalau kamu menemukan kata-kata seperti invert, selain invert, ada implied, most likely, probably, dan kata-kata lainnya yang artinya mungkin atau kemungkinan atau tersirat, itu soal paling sulit, karena kita harus bisa menyimpulkan sendiri makna dari kalimat yang tertera dalam teksnya. Um, jadi kita harus bisa mengambil kesimpulan sendiri. Salah satu cara untuk menjawab soal ini sebenarnya dengan melewatnya dulu. Lewat dulu soal seperti ini, tapi tetap kerjakan dulu soal-soal yang ada pada teks yang sama. Jadi jangan loncat ke teks yang baru dulu. Karena dengan menjawab soal-soal lainnya yang relatif lebih mudah, pada teks yang sama, kita sudah bisa mengetahui kurang lebih uh, dari isi teks tersebut ya. Jadi ketika kembali lagi ke soal ini, kita bisa mengambil kesimpulan dengan lebih baik, karena kita sudah uh, membaca beberapa bagian dari teksnya dengan menjawab soal-soal yang lain. Seperti itu. Cara menjawabnya sama, seperti stated with the questions, jadi yang ditanyakan di soal ini apa yang ditanyakan ini adalah tentang the new variant in South Africa. Jadi, kita perlu menemukan uh, kalimat atau frase "the new variant in uh, South Africa" ya. Lalu, lihat kalimat sebelum dan setelahnya seperti itu ya. Oke, lalu kita coba pahami makna kalimat sebelum dan setelahnya lalu tentukan uh, jawabannya seperti itu ya baik kita lihat ke teks oke okay, saya akan hapus dulu mungkin Karena sudah terlalu banyak coretan di sini white I guess that's It's okay, right. So, uh, let's see. Nah, pernyataan tentang new variant itu ada di sini ya. Karena variant ini munculnya, uh, varian virus ini munculnya di South Africa. Dan dampaknya itu bisa terlihat di sini. Britain temporarily banned flights from South Africa, lalu ada beberapa negara lainnya. Seperti itu. Lalu mereka juga meminta agar British uh, travelers katanya Yang pulang dari atau yang telah bepergian ke negara-negara tersebut Itu dikarantina seperti itu ya. Jadi secara tersirat adanya varian tersebut, varian coronavirus tersebut Itu telah menyebabkan Britania Raya me hentikan penerbangan dari South Africa secara sementara seperti itu. Dan kalau kita lihat pilihan jawabannya di sini itu yang paling mendekati adalah yang C ya. So it caused Singapore to ban flights from South Africa seperti itu. Okay, dan selain kalimat yang tadi pun sebenarnya uh, mungkin penjelasan yang lebih jelasnya penjelasan yang lebih detailnya selain kalimat tadi uh, kita coba lihat setelahnya setelah kata corncil itu tadi ya. nah, di sini dulu, ada pernyataan ini Singapore swiftly join Britain. Nah mungkin di kalimat yang tadi saya bahas tidak ada kata Singapurnya Karena dia munculnya setelah kata quarantine itu tadi Dan makna dari Singapore swiftly join Britain itu Ya si Singapura ini bergabung dengan Britain Dalam artian melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Britain itu tadi Nah apa yang dilakukan oleh Britain atau Inggris ya atau Britania Raya Yang tadi sudah saya jelaskan Britain ini Temporarily banned flights Jadi hal yang sama Jadi kata join ini Adalah hal yang sama yang dilakukan oleh Singapore Begitu Dan hal yang sama itu adalah Banned flights from South Africa Nah bisa disimulkan buat cara menjawab Atau menjawab soal ini Memang memerlukan lebih banyak waktu ya Memerlukan lebih banyak waktu Itu kenapa tadi saya sarankan Untuk kamu me lewat dulu soal ini uh, dan mengerjakan soal-soal yang lainnya dalam teks yang sama ya jangan loncat dulu ke teks yang lain karena kalau loncat ke teks yang lain ketika kembali ke teks dan soal ini itu sudah mungkin lupa lagi ya isi teksnya tentang apa. jadi tetap pada teks yang sama ketika kembali lagi ke mengerjakan soal ini kita sudah memiliki lebih banyak gambaran nih ya tentang isi teksnya seperti apa baik kita lanjutkan soal nomor 16. The word plummeted in line 5 could be best replaced by. ya. Yeah. Kita lihat ke baris kelima dan temukan kata plummeted. Right, saya akan coba hapus dulu coretanya. Because it will not be very clear if I explain with all of this. a uh, marks, ya. Yeah planet ada di baris lima di sini. Nah cara menjawab soal kosa kata itu Sebenarnya yang paling sering adalah dengan melihat Kalimat sekelilingnya Terutama kalimat setelahnya Karena biasanya di kalimat setelahnya itu Kita bisa menemukan Ciri-ciri ya, atau petunjuk ya, Bahkan kata yang artinya sama Dengan apa yang ditanyakan Nah kalau kita lihat Kalimat setelahnya nih planet ya. Ini kan kalimat setelahnya ya sebenarnya kita bisa menemukan kata yang sama dengan kata plummet yaitu sharpest drop drop itu kan jatuh atau seperti decrease jadi plummet itu sebenarnya decrease tapi yang sangat tajam jadi menurun tapi menurunnya sangat tajam dan menurun di sini kan dalam konteksnya tentang stocks ya atau saham nah di sini langsung saja sih sebenarnya jawabannya itu adalah tentang penurunan yang sangat tajam yang bisa kita temukan itu di kalimat setelah kata plummeted yang ditanyakan dalam soal Nah apakah ada nih di pilihan jawabannya yang artinya penurunan yang sangat tajam kita ada fluctuated fluktuasi stagnan movement pergerakan yang stagnan considerable increase peningkatan yang sangat tinggi significant fall penurunan yang sangat signifikan. berarti kan ini jawabannya Delta. Kalau slide increase, uh, kenaikan yang sedikit ya di jawabannya delta, dan memang cara itu yang paling kita sering lakukan untuk menjawab soal kosakata. Melihat kalimat sekelilingnya, di kalimat sekelilingnya itu, baik di sebelum dan sesudahnya, kita mungkin akan menemukan petunjuk atau makna yang artinya bisa membantu kita untuk menentukan arti dari kata yang ditanyakan di soal. Kalau untuk contoh soal tadi, atau contoh kasus tadi, kita sebenarnya sudah bisa menemukan kata yang sama justru ya. Kata yang sama. Artinya, yaitu sharpest drop ini yang matanya sama dengan flammatic. Baik, lanjut ke soal nomor 17. Ini adalah soal yang sama tadi kita bahasnya. Kata kuncinya according to. Jadi ini stated due to questions. Yang ditanyakannya, apa yang disiarkan oleh Gigi News Service. Langsung saja kita coba temukan frase ini, Gigi News Service Podcast. Nah, di sini kita bisa temukan di Gigi News Service Reporting. Ini kita coba lihat dulu uh, pernyataan sebelumnya berarti. Japan's government also decided to tighten border controls to visitors from South Africa and five other African countries. Jadi, Jepang itu, katanya, pemerintah Jepang juga memutuskan untuk memperketat uh, kontrol perbatasan untuk para pengunjung dari Afrika Selatan dan lima negara Afrika lainnya. Itulah yang diberitakan oleh. Jijin News Jadi Coba kita temukan Salah satu pilihan jawaban yang Makanya sama dengan penjelasan tadi ya Nah apakah A Kontrol perbatasan Jepang B. Informasi terkait pengunjung dari Afrika Selatan C. Informasi mengenai Coronavirus baru dari Afrika Selatan D. Laporan Kementerian uh, Luar negeri Jepang Atau E harga saham ya seperti itu. Yang paling mendekati itu jawabannya ya Pak, Japan's border control. Karena kan tadi ada pembahasan tentang border control ya. Kalau kita lihat kalimat yang ada di teksnya ada pernyataan Japan lalu to tighten border control. Jadi dari Kedua dari kata-kata ini saja Atau frase ini kita bisa Sudah bisa menyebutkan bahwa Jawabannya adalah A Tadi ya Baik. Lanjut ke soal nomor 18 What is the tone of the passage? Tone itu adalah soal yang menanyakan tentang Emosi penulis Jadi memang kita seperti halnya soal implied ya, yang tersirat Kita harus bisa menyimpulkan uh, Emosi yang penulis cerminkan di teksnya itu tentang apa Nah biasanya kita bisa menentukannya itu Dengan melihat kata-kata yang sering muncul dalam teksnya Kalau misalnya kata-kata yang sering muncul dalam teksnya itu Misalnya I am uh, worried about Atau misalnya kata-kata uh, lainnya yang menunjukkan emosi kita coba simpulkan um, emosi yang tunjukannya apa dari penggunaan kosakata yang sering muncul pada teks tersebut ya Nah kalau dilihat di teks tadi sebenarnya kalau kita lihat teks ini um, bisa dibilang penggunaan kosa katanya itu um, tidak mencerminkan emosi seperti sedih atau marah dan lain sebagainya Karena kalau ada emosi seperti sedih mungkin ada kata-kata seperti sad atau concern atau devastated seperti itu Atau misalnya angered seperti kata-kata yang muncul mungkin seperti furious dan lain sebagainya Tapi di sini tidak ada kata-kata yang muncul yang mencerminkan emosi seperti, uh, seperti marah atau sedih atau bahagia dan lain sebagainya jadi ini hanya deskripsi saja deskripsi bagaimana si Asian countries ini melakukan beberapa cara agar si coronavirus yang baru ini tidak masuk ke negaranya, seperti itu kan pernyataan atau hal-hal yang dijelaskan di teks ini itu hanya bersifatnya deskripsi saja nah itu kenapa jawabannya alfanya, deskripsi baik Cara menjawab soal tahun ini juga ada di salah satu video pembahasan uh, yang bisa kamu temukan di YouTube channel saya. Juga um, mungkin judulnya itu adalah tentang cara menjawab soal toefl reading bagi pemula, ya, kalau tidak salah saya sedikit lupa. Dan soal-soal yang lainnya yang tadi sudah dibahas juga bisa kamu temukan di pembahasan-pembahasan soal reading pada YouTube channel saya. Bisa kamu lihat saja di playlistnya pembahasan lengkap untuk soal-soal ini baik lanjut ke soal nomor 16 frase atau ciri-ciri soalnya adalah following this passage ini kalau kamu menemukan frase following this passage, maka jawabannya itu ada di kalimat terakhir paragraf terakhir Baca kalimat terakhir, paragraf terakhir, lalu tentukan salah satu pilihan jawaban yang maknanya kurang lebih sama dengan makna kalimat terakhir, pada terakhir tersebut ya. Oke, kita lihat dulu kalimat terakhir, paragraf terakhir. All of our planning around COVID-19, we have built into it the possibility of variant in the future. Ardyn said in an interview Selain itu A number of inbuilt measures To act as a layer of protection Jadi kesimpulannya sih Si kalimat raya ini Tentang berbagai caranya Jadi kalau kamu menemukan kata measures Dalam uh, test reading Baik itu dalam tes PPK Measures ini sebenarnya Paling sering artinya adalah Tindakan sebenarnya tindakan atau methods, methods atau ways, ya itu makna dari measures bukan ukuran yang kebanyakan kita tahu. Jadi measures di sini adalah tindakan-tindakan untuk menghadapi oh, atau beberapa tindakan sebagai be, uh, sebagai uh, layer of protection, perlindungan ya, atau beberapa lapisan yang bisa melindungi gitu ya. Dan melindungi terkait apa terkait COVID seperti itu, jadi itu kan uh, makna dari kalimat terakhir. Pak ini ya, tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk menghadapi COVID yang mungkin muncul di masa depan. Katanya. Nah, kita lihat pilihan jawabannya um, di sini kita bisa lihat bahwa jawabannya adalah yang lain. Rencana-rencana untuk menghadapi, tackle ya, to tackle, untuk mengatasi coronavirus yang baru di masa depan. Seperti ini. Kalau B itu salah, karena artinya cara-cara membuat vaksin baru di masa depan. Yang C, nah measurement di sini artinya pengukuran, bukan measures yang artinya tindakan, seperti yang tadi kita bahas jadi C itu artinya pengukuran kasus-kasus COVID-19 yang baru yang D number of casualties of COVID-19 ya. e, jumlah korban dari COVID-19 dan E penyebaran COVID-19 yang paling benar jawabannya A oke okay. kita lihat ke nomor 20 soal kosakata, multi screen in line 20 nah untuk soal Kosa kata ini sebenarnya kamu bisa lihat uh, video tentang cara menjawab soal kosa kata tanpa membaca teks itu dengan menggunakan tabel word parts. Ya, nah di tabel itu ada beberapa potongan kata atau prefix. Ya, bisa prefix atau suffix. Namun, yang mungkin beberapa word parts yang paling sering muncul itu saya bahas di video itu. Bisa dilihat saja di populer upload di YouTube channel saya, salah satu kata yang muncul itu "word part", yang muncul itu adalah kata "multi". Nah, "multi" itu artinya banyak ya, banyak Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui bahwa artinya banyak, screen di sini maknanya apa ya? Jadi, kita coba cek di baris. 20 nah multi-screen ini konteksnya rigorously test, ada konteksnya tentang test ya berarti test ini berhubungan dengan screen screen di sini mungkin screening gitu. screening siapa? screening international travelers dari South Africa jadi hanya untuk memastikan saja ya screeningnya yang bagaimana? yang multi multi itu kan yang banyak ya berarti pemeriksaan yang, yang banyak ya seperti itu, yang berlapis seperti itu ya Berarti kalau kita lihat konteks kalimatnya tadi tentang PES atau pemeriksaan, pemeriksaan itu kan sinonimnya examinations ya. A number itu kan sejumlah yang artinya sama dengan multi atau banyak. Jadi jawabannya C. Oke. Kalau preventive measures itu tindakan pencegahan tidak sama maknanya. Single observation, observasi tunggal, tidak sama artinya. Multiple travelers, Uh, pelancong yang bervariasi bukan tentang traveler ya, tapi tentang examination nya atau screening -nya. I, various sources sumber yang bervariasi itu tidak salah jadi jawabannya cek okay. untuk nomor 21 kata fair soal, soal kata lagi kita cek di baris 23 Di baris 23, kita akan bisa menemukan kata "vert", selesai. Waktu ada kata fair, ya. Oke, coba lihat kalimat sekelilingnya. Kita lihat konteks kalimatnya: Asian countries. Negara-negara Asia dapat titik-titik lebih baik dari wilayah lainnya. Nah, mungkin petunjuknya kita bisa mulai lihat di sini. Dalam mengatasi pandemi. Ya. Dengan menerapkan tindakan preventif yang sangat uh, kuat. ya. Jadi kalau kita lihat konteksnya, Fair Better ini dalam kaitannya perbandingan dengan negara lain dalam mengatasi Pandemi seperti itu. Nah kalau kita lihat uh, Pilihan jawabannya Tadi konteksnya itu adalah Tentang berbagai cara yang dilakukan Untuk mengatasi pandemi Lalu kata yang dipak Yang ditanyakan itu Fair ya? Fair better titik titik lebih baik lebih baik apa lebih baik dalam menghadapi atau menangani pandemi yang paling dekat dengan menghadapi atau menangani itu hanya manage-manage itu kan mengatur mengelola mengatasi ya seperti itu Jadi yang paling dekat maknanya manat untuk v itu jawabannya Delta sedangkan yang lainnya accepted menerima understood memahami suffered menderita accepted menerima ya Uh, well, this are the two exact words <laughs> Oke, okay, nah jawabannya yang betul ya Dek, Manage Oke, okay, nomor 22 Accept the following is not true about New Zealand Prime Minister said Nah ini soal tentang not true ya Jadi kata-kata kuncinya itu not true um, except ya Kecuali ini jawaban yang salah atau yang tidak benar berdasarkan penjelasan teksnya itu yang kita pilih. Nah yang kita cari itu The New Zealand Prime Minister. Apa yang dia katakan? Pada nama Menteri New Zealand. Apa yang dikatakan Pada nama Menteri uh, New Zealand ya. Jadi kita perlu coba cari dulu uh, kata dari New Zealand dan Prime Ministernya pada teksnya. Baik, di sini bisa kita temukan Perdana Menterinya, pernyataan tentang Prime Ministernya itu di sini. Prime Minister Jacinda Ardern told Reuters that New Zealand was well prepared for the new variant. Jadi si Perdana Menteri ini mengatakan, katanya, di soalnya itu kan said, di teksnya told, berarti kan jawabannya memang ini kalimat ini lalu apa katanya bahwa New Zealand itu sudah sangat siap ya well prepared untuk varian yang barunya seperti itu sudah sangat siap nah, soal soalnya sendiri itu menanyakan tentang hal yang salah yang tidak benar ya, tadi dari kalimatnya si perdana menterinya bilang kalau New Zealand itu sudah siap gitu kan nah sedangkan kita pilih A, karena A itu salah, not true. Kenapa? Karena pernyataannya unready. Unready itu tidak siap untuk menghadapi varian yang baru, seperti itu. Oke. Okay. Mudah-mudahan video pembahasan ini bermanfaat untuk kamu ya. Mudah-mudahan kamu diberikan kelancaran dalam fast dan mudah-mudahan diberikan hasil yang terbaik. My name is Andrian, and I'll see you around bye